saya menerima pak Said FPI saya menerima, insyaallah ucsam Pak NU jauh dengan dunia Rasul shallallahu alaihi wasallam, aku jauh mengurus PPNO setiap periode untuk KBP, saya bantu Yai Said Abdul Sirot merupakan rangka cerdas NU NO menerima FPI untuk hadir di PBNU sebagai contoh kepada umat bahwa FPI adalah bagian daripada Nadatul Islam. akil aqil untuk menerima FPI. Silakan datang di BBNU. Mereka adalah saudara-saudara kita seiman dan agama. Perspektif mana dari sudut mana kita memandang? Allahumma Allah. masuk ke dalam, bangun. Oh, sesama jadi uang sumbu pendek. Ngamuk. Kadang-kadang sing dihambuk, gak jelas. Pak Said, tilangganan, dihambuk uang. <tihan> tak tunggu, no, alih suara ya. Dibuli uang. Katun rimo FBI itu, lu menerima wajib, gembok lu uang. Lain satu gacor, gacor uang, bang. Wong Jokowi karo Prabowo jadi situ mau sepebien doang Ma -ma -ma. lagi mau. Wong Jokowi karo Prabowo jadi situ pendukungnya jeli-lili-an kau cuman nih. Saya menerima Mas Said, FPI saya menerima. Insyaallah aja sampai en jauh dengan duriyatul rasul sallallahu wa alaihi wasallam. <SILENCIO> Aku jauh pengurus BBNU setiap berdek anak habib. <SILENCIO> Cek barokah. Cek barokah. Serius sih. Catat nama gue. <SILENCIO> Saya dukung Dai Haji Ali anu ya Said Sirat Aqil Sirat untuk menerima FBI silakan datang di PBNU, mereka adalah saudara saudara kita seiman agama. mau Menit diangkat ketua IPI, Lazimnya. Naya, uang uangku gacor, das gacor. Uang semua dijago. Kalau kalau saya udah di situ mangan bareng, tak pendukung PPNO saya bantu Said Abdul merupakan rangka cerdas NU NO menerima FPI untuk hadir di PPNO sebagai contoh kepada umat bahwa FPI adalah bagian daripada Nadatul Akidah ya. Evado, bukti Evado hanya kadang-kadang visi politiknya yang tidak sama. Beda itu jangan dianggap lawan kadang-kadang kita semakin alim, semakin cerdas, karena diantarkan perbedaan mulai aku ngomong pidat jangan ini pemerintah, aku tumpayar aku lho pak lewis pejabat resmi, gak ada divisi ini radikal gak ada bedaannya radikal, gak radikalisme, radicalisme, kok nang lebih ini semua itu paham atau aliran dalam seminar di UNESA, karo lupa nadir, sah Wales, Surya, N, Australia. Gue tetap pun mahasiswa Wajar cash, dong, ya, pak. Wawancara puni gelarim udah ni, wong. SAG Sarjana Alam Goid. Seminar gak nyangon, tak kau nih bui-bui, gue. Gus, saya tanya satu. Standar ukuran radikal itu bagaimana? Gubruk, mabuk, tayling, neng kok menawarkan untuk kayu bedok enggak radikal, ulam betul betul saya sejak kecil di titik orang tua saya siap beda dengan orang lain ukuran uang radikal kalau kayu nak pak bukan Oke? Okay? siji punya ideologi yang suka mengafirkan sesama, terutama takbirul muslimin, bawa masuk dalam amal. Kemalahan ngabel nawang krono bedo organisasi bedo golongan dan beda pendapat kita bewangi gambar macan datung gerontok kita. Karena macan. Yang kedua berupa tindakan satu kalau ingin mendirikan negara di sebuah negara ngepingin ngedek na warung jero nih warung gampang <tuk> yang ini sempit datuk kalau ada buku itu ngarang apa ini <tuk> ini kena es telur mampu nih pak apalagi yang sekolahnya tak tamat sing nomor itu ukurannya tadi kal. itu itu apa no. ingin merubah dasar negara ingin merubah haluan negara Allah masalah ma'am ma'am Perbanyak tambah yang pak. muka-muka dari keterangan sing barokah akan dipun rasulullah. Tambah umure tambah sempurna iman lan Tambah noto dikire, kata digile ake solawate panjenengan waya-waya akan bisa ngetepi iman lan islam betok hendero husnul khutimah muka-muka dati keterangan sing barokah cek di kali pembicara ini gua kan partai tambahan mbak partai tambahan, kalau mbak kami itu mesti dijagang gua mbak menawa mau baliknya gak tegak <tuk> mulai aku ngarep-ngarep disangoni saya itu bawa itu ngarep-ngarep disangoni itu anggap keluarga dewi kau cek temennya nampani dua ikus edis orang dua ijo kawit tak tampan serius nih saya membuatnya sok sufi saya wow. menemani saya saya ini partai tambahan saya mau balik untuk udur saya berpikir kali saya mbak Dalik Yai Syed saya berpikir UNISMA dan seminar Tak berpikir saya berpikir mbak Dalik Said. ada satu pesan jangan diri apa amplopnya jangan dibuka lagi Wah, membuatnya wani pak rektor saya membuatnya panjat. pancet Alhamdulillah baru metucer hasilin Profesor ya ibu kok coba ikuman gak jelas itu belak lah belak pengkiai juga manusia manusia butuh kesejahteraan nek kesejahteraan ini pulang ini baik-baik bapak-bapak bapak muka-muka barokah indi nasiratul mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh